Halo teman-teman, saatnya kita akan cari mainan teman-teman. Wah, di mana ada mainan ya? Wow, kita cari. Wow, wow, wow. wow. Wah, ini ada teman-teman mainannya. Wah, mantap. Kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Ayo teman-teman kita cari lagi teman-teman. Wah, ini apa ini biru-biru ini teman-teman ya? Siapa tahu ada banyak lagi mainannya teman-teman Sebelum lanjut teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya teman-teman ya Oke terima kasih teman-teman Wow wow wow wow wow Wah ternyata ada banyak mainannya teman-teman kalau gitu, kita akan masukin mainannya ke tempat ini, ya, teman-teman. Ya, nanti selanjutnya kita bersihkan mainannya. Oke. Okay? sudah selesai teman-teman waktunya kita bersihkan satu persatu mainannya teman-teman oke teman-teman Mobil bis tayo teman-teman. wow mobil polisi teman-teman Wow, berat, teman-teman! Wow, ternyata slender teman-teman Wow, mobil molen doser teman-teman Tawa tempur Beko teman-teman Wow Singa teman-teman pasir wow ikan hiu hiu Mobil truk tambang